Hai guys, Assalamualaikum Gimana sehat? Alhamdulillah Oke, kali ini kita lagi ada di kebun kacang Kita petik bareng ya Ih, seru banget ya kacangnya Udah mulai uh, siap dipanen Rasanya tuh crunchy, enak banget Yuk, kita petik ya lo kan, ini enak banget loh di lalap Karena masih crunchy-crunchy gitu Ini ya, banyak ya tuh. Kita panen hari ini Wah, itu panjang banget. Ini tuh, banget Dan ini rasanya tuh manis, enak Jadi cukup dicuci aja di lalap Atau dibuat karedok juga Ini enak banget gado-gado seru deh kalau digado-gado mungkin direbus dulu ya aduh banyak banget ini pada jatuh sayang banget nah karena kemarin kan habis hujan jadinya ini agak rusak tuh banyak kan wah dia seru banget kita kanannya nih banyak lihat nih hmm, banyak kan lihat deh wah seru banget sayur cukup dari kebun aja sini juga ada cabai timun, ada mentimun ada tomat ini sayur sayurannya cukup di kebun aja wow dapat segini banyak banget tuh oh, asik banget nih, kacangnya manis banget masih teranci teranci nanti kita orang ya kita disini teh selain ada kacang, teh ada cabai juga ya ini cabai juga ini tuh cabai enak banget kuat gini e, dulu ya pakai cabai ini enak ini kalau tuh ini sambal sih kurang ya, kurang enak namanya teh cabai apa ya, kuning-kuning gini ini tuh sayang lah kuning ini seru deh kita mutik habis abis ini Nah, ini cukup Banyak Ini seneng udah ya, saya emak kalau tinggal di hutan gitu ya Atau di kebun Saya suka banget tinggal di kebun Terima kasih ya, udah ikutin uh, kita panen kacang panjang Tengah temukan ya